seorang yang sudah sampai usia 40 tahun maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati yang sudah sampai 40 tahun jika anda belum memiliki satu di antara 5 ini anda mesti khawatir karena ini peringatan dari Al-Quran baik, satu Qala Rabbi awzi'ni an ashkara ni'mataka allati an'amta alayya wa'ala walidayya Amanat pertama, kata Allah dia mesti memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibimbing. Banyak doa, agar dibimbing, mensyukuri nikmat hidup. Plus, bisa meningkatkan bakti pada orang tua.